War of Cups ataupun empat piala. Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus yang dimana disini di sini digambarkan seorang Taurus bersakit tahun lalu kemudian mendapatkan rezeki melimpah di bulan Februari tahun 2022. Di sini digambarkan seorang Taurus mendapatkan pengkhianatan dalam kategori hubungan asmara yang dimana disini di sini membuat seorang Taurus terpuruk tahun di bulan sebelumnya. Namun di bulan Februari tahun 2022 seorang Taurus mampu bangkit mendapatkan satu job, mendapatkan semangatnya kembali mendapatkan satu pekerjaan. Mendapatkan satu sisi kebaikan yang dimana di sini mampu mendogak keuangan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah King of One Secara mempunyai, King of One itu diaktifkan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang lebih tua dari Taurus sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Taurus drop down di bulan sebelumnya dikarenakan mendapatkan pengkhianatan dalam kategori hubungan asmara yang dimana di sini sosok orang tua, sosok yang lebih pengalaman dalam kehidupan, Memberikan masukan kepada seorang Taurus sehingga seorang Taurus mampu bangkit dan mendapatkan satu kebaikan, satu job, satu perjalanan yang dimana disini mampu mendapatkan keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah default. Secara umumnya default itu diartikan awal mula, permulaan, memulai dan ingin mengawali. Dan jika kartu default kita gabungkan dengan sudet yang pertama di sini menggambarkan Sosok seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang down di bulan sebelumnya Namun di bulan Februari seorang Taurus diberikan masukan diberikan motivasi oleh seseorang yang lebih pengalaman Sosok orang tua untuk mengawali sebuah perjuangan hidup Untuk memulai sebuah hidup yang baru yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Ace of Swords untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang dimana di sini digambarkan Sosok seorang Aquarius bersakit dahulu pengendam mendapatkan ganas di bulan Februari tahun 2022 Di sini digambarkan, sosok seorang Aquarius akan mendapatkan pengendatan dalam kategori kaya pekerjaan rekan bisnis partner bisnis yang dimana di sini membuat kesehatan seorang Aquarius akan down di bulan sebelumnya Namun di bulan Februari, seorang Aquarius mampu bangkit, move on, dan melalui pengendatan yang ia terima sehingga di sini akan berdampak positif kepada perubahan kehidupan dan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan serta di sini tidak tertutup kemungkinan dengan pengkhianatan yang ia lalui ia mendapatkan satu pelajaran yang dimana untuk membuka usaha yang baru yang mampu mendongkrak kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah kenaik obat secara umumnya kenaik obat itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa seseorang yang berada di sekitar aku lihat sendiri dan sini menggambarkan seorang aquarius mendapatkan pengkhianatan dalam kategori karir pekerjaan di bulan sebelumnya yang membuatnya drop down sehingga berdampak negatif kepada kesehatan namun di sini dengan berkat dukungan dari orang-orang terdekat seorang aquarius mampu bangkit mendapatkan satu job-satu pekerjaan yang mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta sini seorang aquarius berhasil memulai sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang mampu membuat keuangan lebih bagus lagi dan jika kartu dekul kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan Sosok seorang Aquarius mampu mengawali hidup yang lebih bagus, hidup yang lebih baru, hidup yang lebih bersemangat di bulan Februari tahun 2022 Yang dimana dengan melupakan penginatan yang terima yang diberikan masukan dimotivasi oleh orang-orang terdekat Yang mampu membuat perubahan kehidupan yang lebih bagus, mendongkrak keuangan, kehidupan finansial lebih bagus lagi Dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah six of one ataupun enam 6 untuk yang ketiga kita mempunyai sosok yang berzodiak cancer yang dimana di sini digambarkan seorang cancer akan kita lalu kemudian mendapatkan resmi limpa di bulan Februari tahun 2022 di sini digambarkan seorang cancer akan mendapatkan pengkhianatan di bulan sebelumnya yang dimana di sini mampu membuat drop down karirnya yang akan berdampak negatif kepada Kehidupan Cancer sendiri, namun di bulan Februari tahun 2022, seorang Cancer mampu bangkit dan membuktikan diri seorang Cancer sendiri, yang dimana disini dengan mendapatkan pencapaian dan pencapaian kemenangan dalam kategori pekerjaan, yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, serta di disini tidak tertutup kemungkinan seorang Cancer dengan melalui cobaan tersebut, ia akan berhasil membuat sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri, yang akan mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, dan untuk support energinya adalah. Page of One secara umumnya page of One itu diaktifkan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang bersakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki di bulan Februari tahun 2022 yang dimana di bulan sebelumnya mendapatkan pengkhianatan namun di bulan Februari tahun 2022 seorang Cancer mampu bangkit dan mendapatkan pencapaian dan ke pencapaian kemenangan di dalam kategori pekerjaan yang didukung didoakan oleh keluarga yang mampu mendobat keuangan kehidupan jauh lebih bagus lagi. Dan jika kartu default kita gabungkan dengan kartu Zedek yang ketiga di sini menggambarkan, sosok seorang Cancer mampu membuat sebuah awal yang baru, mampu memulai hidup yang baru, mampu menata-meniti kartu pekerjaan, yang dimana di bulan Februari akan terjadi peningkatan karya yang dihubung didoakan oleh keluarga yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan untuk kartu Zedek yang keempat adalah, 7 of Pentacle ataupun 7 poin. Untuk zodiac yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana di sini digambarkan seorang Leo sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki melimpah di bulan Februari tahun 2022. Di sini digambarkan sosok seorang Leo mendapatkan pengkhianatan di dalam kategori keuangan, karir, pekerjaan di bulan sebelumnya yang membuat seorang Leo drop down dan membuat usaha seorang Leo drop down namun, di bulan Februari tahun 2022, seorang Leo mampu bangkit dengan melihat satu sisi kebaikan, dengan melihat satu peluang, dengan melihat satu sisi yang dimana di sini untuk membuka usaha yang mampu mendorong keuangan kehidupan. Dan seorang Leo berhasil bangkit di bulan Februari untuk mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang dimana dengan satu usaha yang ia lakukan akan mendatangkan usaha yang lainnya yang mampu membuat keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah naik Ovan Secara umumnya, naik One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan seorang Leo sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Leo mendapatkan pengkhianatan di bulan sebelumnya, yang dimana di sini akan membuat seorang Leo drop down, namun di bulan Februari tahun 2022, seorang Leo mampu bangkit melihat satu sisi kebaikan, melihat satu peluang untuk membuka usaha, yang dimana di sini dibantu dengan orang-orang sekitar, dimotivasi orang-orang sekitar, didoakan oleh pasangan, didoakan oleh keluarga. Yang dimana dengan membuka satu usaha tersebut akan mendatangkan usaha yang lainnya yang mampu membuat keuangan kehidupan jauh lebih bagus lagi. Dan jika kartu doktor kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan sosok seorang Leo mampu memulai meniti kembali usahanya di bulan Februari 20 tahun 2022 dengan melalui banyak tentangan dengan menerima satu pengkhianatan di bulan sebelumnya. Yang dimana di sini akan mampu mendongak keuangan kehidupan lebih bagus lagi yang didoakan oleh orang-orang sekitar, sahabat-sahabat didoakan oleh pasangan didoakan oleh keluarga Leo yang dimana sini dengan mendatangkan satu usaha akan membawa pekerjaan dan usaha yang lainnya dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah six of cup ataupun anak piala untuk zodiak yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana sini digambarkan seorang Gemini bersakit-sakit tahun kemudian mendapatkan rezeki melimpah di bulan Februari tahun 2022 di sini digambarkan seorang Gemini mendapatkan pengkhianatan di dalam kategori hubungan asmara dan kehidupan, yang dimana di sini membuat seorang Gemini drop down di bulan sebelumnya. Namun di bulan Februari tahun 2022, seorang Gemini mampu bangkit dengan berbagai cerita kepada orang lain, mencari solusi dari orang lain yang mampu mendongkak keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi, serta di bulan Februari seorang Gemini akan bersemangat lagi untuk menjalani kehidupan, dan untuk support energinya adalah win of one cara menyebutnya, Queen of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang berada di sekitar Gemini sendiri. Dan di sini menambahkan sosok seseorang Gemini mendapatkan pengkhianatan di bulan sebelumnya yang membuat lockdown, namun dengan berbagi kepada orang lain dengan curhat kepada orang lain, seseorang Gemini mampu menerima solusi, mendapatkan sebuah solusi untuk bangkit, menjalani kehidupan, dan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan. Yang dimana di sini pekerjaan tersebut ia dapatkan dari orang-orang sekitar Orang-orang yang mendukungnya yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi Dan jika kartu dopol kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan sosok seorang Gemini mampu memulai awal yang bagus Mampu memulai kehidupan yang lebih baru di bulan Februari tahun 2022 Dengan suka berbagi kepada orang lain Yang dimana di sini seorang Gemini akan mampu mendapatkan banyak tawaran pekerjaan Yang ia dapatkan dari orang-orang sekitar yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan jauh lebih bagus lagi dan di sini bisa kita simpulkan 5 zodiak yang bersakit dahulu kemudian mendapatkan keskemulipat di bulan Februari tahun 2022 adalah yang pertama zodiak Taurus yang kedua coriuss yang ketiga zodiak cancer yang keempat zodiak leo dan yang kelima adalah zodiak domini baik mungkin cukup sekian dari saya tentang 5 zodiak yang bersakit dahulu kemudian mendapatkan keskemulipat di bulan Februari tahun 2022 semoga bermanfaat.